Baik, sebelum kita ke topik pembahasannya, di disini saya informasikan kepada kalian yang hobi tentang suara kicauan burung ataupun seputar dunia burung. Silahkan kunjungi channel ini dan subscribe, link channelnya akan saya selipkan di kolom deskripsi. Di sana, membahas seputar dunia burung dan kalian akan menyukainya serta tidak akan kecewa. Oke, di sini kita kembali lagi ke topik pembahasannya, yaitu zodiak yang bakal cocok berpasangan dengan seorang sagittarius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 Zodiak yang ketiga. Selanjutnya zodiak yang keempat yaitu zodiak yang bakal cocok berpasangan dengan seorang Sagittarius. Jika kartu zodiak sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh masing-masing zodiak yang bakal cocok berpasangan dengan seorang Sagittarius. Di sini untuk support energi kepada zodiak yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua, selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya Support energi kepada zodiak yang keempat yaitu zodiak yang bakal cocok berpasangan dengan seorang Sagittarius. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat satu ramalan zodiak yang bakal cocok berpasangan dengan seorang Sagittarius. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama yang bakal cocok berpasangan dengan seorang Sagittarius adalah Ace of Pentacle ataupun satu koin untuk zodiak yang pertama yang bakal cocok berpasangan dengan seorang Sagittarius adalah seseorang yang berzodiak Aquarius yang diangka kelahiran 20 Januari sampai dengan 18 Februari dan untuk kecocokan yang mereka miliki adalah di dalam kategori hal keuangan di sini seorang Aquarius dan seorang Sagittarius akan sama-sama mendukung untuk memulai ataupun Mencari keuangan yang lebih bagus lagi di masa depan mereka, dan di sini seorang Aquarius akan lebih giat untuk mendukung ataupun mensupport seorang Sagittarius agar memulai serta mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi untuk kedepannya. Dan di sini juga, seorang Aquarius akan memberikan masukan kepada seorang Sagittarius untuk membuat tabungan di masa depan mereka, dan untuk support energinya adalah. Page of Pentacles, secara umumnya page of Pentacles itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi, di sini menggambarkan seorang Aquarius dan seorang Sagittarius sama-sama berjuang untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi, yang dimulai dari awal. Dan disini juga seorang Aquarius mengajak seorang Sagittarius untuk memberikan tabungan di masa depan mereka yaitu di masa depan oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak mereka sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The High Priestess. Secara umumnya the high priestess itu diartikan mahir dalam suatu hal, mahir dalam intuisi, mahir dalam spiritual ataupun mahir dalam memulai awal mula yang baru. Jadi jika kartu the high priestess kita gabungkan dengan zodiak Aquarius, di sini menggambarkan seorang Aquarius dan seorang Sagittarius akan sama-sama berjuang untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di masa depan mereka. Dan dimulai dari awal, dan di sini seorang Aquarius akan mengajak seorang Sagittarius untuk membuat tabungan di masa depan mereka. Tidak lain dan tidak bukan adalah masa depan anak mereka. Dan the High Priestess di sini menggambarkan seorang Aquarius dan Sagittarius akan berjuang dan sama-sama melakukan pekerjaannya masing-masing untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di masa depan mereka. Dan di sini intensitas kecocokan mereka adalah di angka 91%. Selanjutnya, kita kartu zodiak yang kedua yang bakal cocok berpasangan dengan seorang Sagittarius adalah Ace of One ataupun satu tongkat. Untuk zodiak yang kedua yang cocok berpasangan dengan seorang Sagittarius adalah seseorang yang berzodiak Capricorn yang diangka kelahiran 21 Desember sampai dengan 19 Januari. Untuk kategori kecocokan yang didapatkan oleh seorang Sagittarius bersama seorang Capricorn adalah di dalam kategori karir dan pekerjaan. Di sini, seorang Capricorn akan mengajak seorang Sagittarius untuk memulai karir ataupun awal pekerjaan yang baru, yang di sini disimpulkan adalah pekerjaan sampingan. Dan di sini, seorang Sagittarius akan menanggapi ataupun merespon positif masukan yang diberikan oleh seorang Capricorn kepada seorang Sagittarius di dalam hal memulai usaha sampingan. Dan tujuan mereka adalah memperbaiki karir ke masa depannya dan memperbaiki keuangan di masa depan mereka dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah page of cap secara umumnya page of cap itu diartikan seseorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi di sini menggambarkan seorang Capricorn akan mengajak seorang Sagittarius untuk memulai karir awal yang baru ataupun memulai pekerjaan sampingan yang mendukung karir serta pekerjaan mereka lebih bagus lagi kedepannya dan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan ataupun masa depan anak mereka yang disimbolkan dengan kartu Page of Cup. Selanjutnya jika kartu The High Priestess kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan seorang Capricorn dan Sagittarius di sini berjuang ataupun memulai satu langkah yaitu dengan membuka usaha sampingan yang menunjang karir pekerjaannya lebih bagus lagi dengan tujuan mendapatkan masa depan anak mereka yang usianya tidak lebih dari 15 tahun yang disimbolkan dengan Page of Cup. Dan The High di sini menggambarkan seorang Capricorn dan seorang Sagittarius sama-sama mahir untuk melakukan pekerjaan Dan sama-sama mendiskusikan pekerjaan serta usaha sampingan yang mereka miliki Sehingga di sini intensitas kecocokan yang mereka dapatkan adalah di angka 91% Selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah Ten of Pentacle ataupun 10 koin Zodiak yang ketiga kita mempunyai zodiak Scorpio di angka kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober yang bakal cocok berpasangan dengan seorang Sagittarius. Untuk kecocokan yang dapatkan oleh seorang Scorpio dan Sagittarius adalah di dalam kategori hal keuangan. Di sini seorang Scorpio telah sukses memberikan suatu masukan kepada seorang Sagittarius sehingga di sini seorang Sagittarius mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi dan keuangannya akan semakin meningkat ditandai dengan kartu sepuluh poin ataupun ten of pentacle dan disini juga disimbolkan seorang lelaki dan seorang perempuan bertukar pikiran jadi sini seorang Scorpio akan bertukar pikiran bersama seorang Sagittarius untuk membahas keuangan mereka ke depannya dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of Cup Secara umum, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di disini menggambarkan seorang Scorpio telah sukses memberikan seorang Sagittarius keuangan yang lebih meningkat dan keuangan yang lebih bagus lagi dengan ide-ide yang dikeluarkannya yang didukung oleh seorang-orang tua Sagittarius dan orang tua Scorpio sendiri. Dan The High di disini menggambarkan orang Scorpio telah memberikan masukan serta ide yang bagus kepada seorang Sagittarius sehingga di disini keuangannya semakin maju yang didukung penuh oleh orang tua masing-masing zodiak Scorpio dan Sagittarius dan the hyperstis di sini menyimbolkan bahwasanya orang tua dari seorang Scorpio dan orang tua dan Sagittarius adalah orang yang benar-benar mahir untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi untuk kedepannya dan di sini intensitas kecocokan yang mereka dapatkan adalah di angka 90 selanjutnya kita kartu zodiak yang keempat dan kartunya adalah Six of One ataupun 6 tongkat Untuk zodiak yang keempat yang cocok berpasangan dengan seorang Sagittarius adalah seseorang yang baru zodiak cancer yang diangka kelahiran 21 Juni sampai dengan 20 Juli Untuk intensitas kecocokan yang mereka miliki adalah di dalam kategori karir dan pekerjaan di sini seorang Cancer telah sukses memberikan seorang Sagitarius karir dan pekerjaan yang lebih bagus lagi, dan seorang Cancer berhasil memberikan ide kepada seorang Sagitarius sehingga di sini mereka berhasil mendapatkan pekerjaan yang sampingan yang sangat menunjang perekonomian mereka dan keuangan mereka di masa depannya, dan di sini juga seorang Cancer seseorang yang betul-betul memperhatikan suatu karir dan pekerjaan yang akan menunjang keuangan di masa depan mereka dan untuk support energinya adalah page of sword. Secara umumnya page of sword itu diartikan seseorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi di sini seorang cancer memberikan masukan kepada seorang sekretaris sehingga di sini mereka berhasil mendapatkan pekerjaan sampingan yang sangat menunjang pekerjaan dan keuangan mereka di masa depannya dan tujuan mereka adalah untuk memperbaiki masa depan anak mereka yang disimbolkan dengan simbol Page of Swords yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan jika kartu The High Christis kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan seorang cancer memberikan masukan yang sangat bagus untuk membuka usaha sampingan yaitu di dalam kategori pekerjaan yang sangat mahir oleh seorang sanitarius dan tujuan mereka adalah untuk memperjuangkan masa depan anak mereka yang disimbolkan dengan Page of Swords dan diastrologis di sini menggambarkan usaha sampingan yang mereka miliki ataupun usaha sampingan yang mereka geluti adalah sesuatu pekerjaan yang sangat mahir ataupun yang sangat sering dilakukan oleh seorang Sagittarius dan seorang Cancer sehingga di sini intensitas kecocokan yang mereka miliki adalah di angka 86% sangat cocok dan di sini bisa kita lihat bahwasanya seorang Sagittarius benar-benar fokus kepada masa depan anak sehingga di sini siapapun Zodiak pasangannya adalah tujuannya untuk memperbaiki masa depan seorang anak dan untuk zodiak yang bakal cocok berpasangan dengan seorang Sagitarius yang pertama adalah seseorang yang berzodiak Aquarius selanjutnya seseorang yang berzodiak Capricorn selanjutnya zodiak Scorpio dan selanjutnya adalah zodiak Cancer baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak yang bakal cocok berpasangan dengan seorang Sagitarius semoga bermanfaat.